Kali ini sepertinya Jimmy ini sedang kendala dengan mobilnya nih guys. Nah dia lagi mengetuk, mobilnya tuh. Nah di sini kita kerjain aja ya guys dengan trompet nih guys. Tapi trompetnya dan sponsi itu ya guys ya. Dan terdengar bunyi guys. Nah sepertinya kaget dan jejak nama mobilnya guys. Nah, lalu kita kerjain lagi di sini ya guys ya dengan bata supaya dia salah injek nih guys ketika dia mau injek gasnya guys. Oke. Okay. Nah, si sini sudah mulai masuk tuh. Nah, misalnya nyalain mobilnya guys dan dia salah injek gas dan dia ketal ke dinding dan akhirnya dia meninggal